Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang dan terbesar di wilayah Pasundan, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Sungai Citarum merupakan sungai yang memiliki nilai sejarah di tataran Sunda pada era kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Sungai yang membentang sepanjang 300 km ini memang menyimpan sejarah dan misteri yang belum terpecahkan. Eh, tapi tunggu dulu, Sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya Sungai terkotor di dunia sudah bukan rahasia umum lagi Dan sungai Citarum merupakan sungai yang sangat kotor Namun siapa sangka jika sungai ini mendapatkan predikat sungai terkotor di dunia, menurut fallback. Sungai Citarum adalah sungai terkotor dan airnya sangat tercemar, karena limbah masyarakat dan limbah pabrik yang menjadi penyebab utama tercemarnya sungai Citarum ini. Misteri sungai Citarum yang berikutnya berhubungan dengan makhluk yang diakini sebagai penunggu sungai Citarum. Meskipun cerita ini masih sekedar mitos belaka, tetapi banyak masyarakat yang mempercayai keberadaan Munding Dongkol ini dan Munding Dongkol ini digambarkan sebagai makhluk berupa siluman kerbau yang tinggal di sungai ini. Kemunculan Munding Dongkol biasanya adalah suatu pertanda bahwa air sungai akan meluap dan menyebabkan banjir. Konon, Munding Dongkol akan terlihat berenang di tengah sungai dari arah hulu ke titik batas kekuasaannya. Namun meskipun tak pernah ada yang melaporkan bahwa Munding Dongkol ini mengganggu manusia, tetapi tentu saja kita akan merasa kaget sekaligus merinding, jika benar-benar melihat sosok aslinya. Keberadaan siluman ular gaib, misteri sungai Citaru mengenai Munding Dongkol sudah cukup membuat bulu kuduk merinding. Namun ternyata makhluk gaib yang ada di sungai tersebut bukan hanya Munding Dongkol saja, karena ada siluman ular yang dipercaya juga menghuni sungai ini. Wujud dari siluman ular ini adalah ukurannya sangat besar, warnanya hitam dan ada lingkaran putih menyerupai kalung di bagian leher ular. Maka itulah sebabnya siluman ular ini dikenal dengan nama Raden Kalung. Menurut cerita yang beredar, siluman ular ini berada di Sungai Citarum. Bukan tanpa sebab, konon siluman ini dulunya adalah seorang putra bupati di wilayah setempat, namun sosoknya berubah menjadi ular setelah dirinya mengawini perempuan dari bangsa jin. Dan menurut cerita yang beredar luas di masyarakat, Raden Kalung menjadi penguasa gaib di Sungai Citarum atas perintah ayahandanya sendiri. Namun tak ada bukti konkret yang dapat membuktikan keberadaan Raden Kalung di Sungai Citarum. Akan tetapi warga setempat masih mempercayai cerita turun-temurun dari nenek moyang mereka. Ikan aneh di Sungai Citarum di tahun 2008, warga kampung Cikares digegerkan dengan penemuan ikan aneh berukuran tak lazim di Sungai Citarum. Ikan berukuran sepanjang 1,8 meter dengan berat 90 kilogram ini terdampar di bantaran sungai dan tepatnya di bawah jembatan Bojong Soang. Sehingga tak sedikit warga yang mengira kemunculan ikan tersebut adalah ikan siluman yang membawa pertanda buruk. Namun usut punya usut, misteri sungai Citarum mengenal keberadaan ikan aneh ini mulai terpecahkan. Dan akhirnya warga pun mengetahui bahwa sebenarnya jenis ikan itu adalah ikan kancera. Jadi mitos seputar ikan siluman yang mati di sungai Citarum itu tidak benar-benar ada.